Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyertai kita Amin Sejumlah partai politik Mengajukan gugatan terhadap UNI ke PT UN Jakarta Partai dimaksud yakni Partai Prima Partai Perindo, Partai Republik Dan Partai Republik Indonesia pun Langkah keempat, calon peserta pemilu itu ditempuh setelah mereka dinyatakan kembali, dinyatakan kembali tidak memenuhi syarat administratif sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh KPU RI tertanggal 18 November 2022. Pertama kali dinyatakan tidak memenuhi syarat, keempatnya lalu mengajukan sengketa proses ke bawah RI. Dan pada akhirnya permohonannya pun diterima sebahagian seraya bahwa Sri RI melalui amar putusannya memerintahkan kepada KPU RI untuk, untuk membuka kembali kesempatan unggah data. Putusan pun telah dijalankan, tetapi tetap saja KPU memutuskan bahwa keempat calon peserta pemilu itu tidak memenuhi syarat administratif. Beberapa partai kemudian mencoba untuk mengajukan kembali sengketa proses untuk kedua kalinya di bawah seluruh RU. Pengajuannya tentu tidak akan diterima meskipun produk yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan yang baru. Sebab berita acara tertanggal 18 November itu merupakan keputusan yang lahir dari Pelaksanaan sengketa administratif, bukan murni pelaksanaan tahapan. Dasar hukumnya jelas dapat dibaca dalam Perbawaslu per nomor 9 tahun 2022. Disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf B Perbawaslu itu bahwa ww mengadili Bawaslu salah satunya tidak mencakupi keputusan KPU yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu. Jadi, tidak diterimanya permohonan yang kedua dari parpol itu oleh Bawaslu bukan karena ni di sini dem. Gugatan tidak akan berulang seandainya terdapat amar putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat administratif dan karenanya memerintahkan Termohon KPU untuk mengikut para pemohon dalam verifikasi tataktual. Tetapi putusan seperti itu mustahil terjadi, sebab KPU lah yang memiliki wewenang untuk menilai keterpenuhan syarat, bukan Bawaslu. Akhirnya memang dibutuhkan peradilan lain. Apalagi salah satu pokok permohonan partai-partai itu adalah meminta agar mereka dijadikan peserta pemilu, sebagaimana dimuat dalam kompas.com. Terhadap gugatan keempat parpol itu, Idam Holil, divisi teknis KPU RI mengatakan bahwa verifikator sudah bekerja sesuai peraturan dan kebijakan teknis yang telah diterbitkan. Itu kan soal klaim, biarlah hakim PTUN yang akan menentukannya. Tentunya kita sama berharap agar nantinya PT UN akan menarik Bawaslu RI sebagai salah satu pihak dalam persengketaan itu apapun posisinya setidak-tidaknya ditarik sebagai lembaga pemberi keterangan. Dengan begitu Bawaslu akan menunjukkan laporan hasil pengawasan dari para jajarannya. Bukankah setiap tahapan ada, ada, ada pengawasan dan tentu ada hasil pengawasannya serta catatan-catatannya? Laporan itu tentu sangat berguna bagi Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus persoalan sebab terdapat alat bukti lain di luar alat bukti yang dimiliki oleh KPU dan para pemohon. Sekian dulu bintang, bincang berita dari kami. Berilah komentar, apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Wa taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama